Kucing menyalai kodrat. Apa itu takut air? Nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Dengan santuinya, tanpa paksaan. Si Etep suretep bisa renang sendiri dong. Buat pastiin ya. Kalau air itu adalah sahabat si Etep suretep Nih, aku coba pegangin dia. Dan nggak ada panik-paniknya sama sekali. Gimana? Info dong yang mau adu mekanik sama Etep suretep?